serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilal. Tentunya, baiklah, para sahabat selalu manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah tentunya kabar spesial yang membahagiakan. Alhamdulillah. Hari ini kedatangan tamu spesial banget Persahabat ya Bang Riko Paul, Alhamdulillah akhirnya berkunjung Ke rumah Leslar Dan Jengokin BPL Masya Allah banget ya Kita merasa bahagia Alhamdulillah teman-teman dari Papa Bilar Maupun Bunda Lesti Kejora Satu persatu mengunjungi rumah Leslar Ini sih kebahagiaan Yang kita rasakan banget ya Dan kita lihat juga tuh Rame banget ternyata hari ini Di rumah Leslar Wow, teman-teman sudah pada kumpul semua nih Mudah-mudahan saja ada kejutan Dan ada kabar bahagia Kabar baik yang kita dapatkan Langsung dari idola Kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat Diperhatikan, ya wow Bang Rico juga mengunggah sebuah postingan foto BBL ya. Masya Allah Luar biasa banget sih BBL makin ganteng Makin membuat bahagia dan selalu Bangga, mudah-mudahan sehat selalu Untuk anaknya Buddha lesir papa Pilar dan tumbuh sehat dan cerdas dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh amin postingan ini pun di repost kembali oleh akun family anes 23 ada kalimat kasan juga yang dituliskan si ganteng lagi sama aku riko volt ya masya allah banget nih alhamdulillah banyak sekali tentunya support dan dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat tersayang untuk berikutnya juga kita lihat Ini sih luar biasa banget Masya Allah ya Tentunya diselawatin kembali nih Mudah-mudahan Papa Bilar Ini bisa memiliki mobil klasik Yang sedang dicoba tuh. Wow makin keren banget ya Papa Bilar Luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu Dan mudah-mudahan apa yang diinginkan Selalu tercapai Amin Ini sih keren banget ya Kita lihat juga momen ini Atau video ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Anus Korsik banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Dewinya underscore Akbar Mengatakan di kolom komentar Ini yang dulu Roy Ricardo bilang Bahwa kakak mau beli mobil klasik Waktu malam-malam itu katanya tuh Wow, apa mungkin? Mudah-mudahan saja persahabat ya Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan Papa Bilar Maupun Bunda Lesti kita selalu support kita selalu dukung yang terbaik. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ke unggahan special nih. Inilah mobil klasiknya. Wow, tentunya sedang dilihat oleh banyak orang ya di rumah leslar. Masya Allah tuh si ganteng papa bilar. Mudah-mudahan saja sehat selalu. Dan tentunya mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita dan alhamdulillah juga tamu banyak sekali yang berdatangan ke rumah Leslar dan semoga saja rumah Leslar selalu diberikan keberkahan berkah amin ya robbal amin dan persahabat kita lihat juga ke unggah berikutnya ini masya banget ya ternyata selain bang Riko Pal ada Pak Cito juga yang berkunjung ke rumah Leslar hari ini wow Makin tentunya dibuat penasaran, bakal ada kejutan apa lagi yang akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita, total support, tetap dukung yang terbaik. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, baik menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.